guys Hai bermain game simulator kita ya Ayo kita pertanyaan ke sana, naik-naik ke gunung sana kita iya sebelum kita mulai jangan lupa subscribe ya guys temen bantu channel baru nih oke okay. Langsung aja kita mulai Oke okay, kita Naik kemarin ya yang bertanya game apa nih game simulator busit ya kan kita jalan pakai mood oh. aduh seperti tidak tarik tarik langit dari bawah Lumbar apa ya, guys entah, guys, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, coba hai, coba kembali buatnya ya oke oke okay. okay. naik aduh tarik terutah gitu cuy ini hmm, kali ini Ayo, bisa kurang jauh, aku kandas dia. merah dalam hai, ya hai, coba Oke nih. Aduh Ayo <coughs> tarik cuy Ini hmm, Kelombor Gimana nih ya Naiknya dikasih dan ini raya Hai tetapi busnya oke okay, sampai sini, sini aja guys salam kaya